untuk waktu Kita langsung saya mengambil kartu kesehatan seorang Libra di bulan Februari tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Libra di bulan Februari tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu-karep pekerjaan seorang Libra di bulan Februari tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Libra di bulan Februari Tahun 2021 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang libra di bulan Februari tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang libra di bulan Februari tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat satu ramalan zodiak Libra di bulan Februari tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tok kesehatan seorang Libra adalah Six of Sword ataupun 6 pedang. Secara umum, six of Oxford itu diartikan perjalanan kehidupan mengarungi kehidupan, yang dimana di sini mendapatkan kelelahan dan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini, untuk kesehatan seorang liberal di bulan Februari tahun 2021, kesehatannya mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini dikarenakan seorang liberal kelelahan di dalam mengarungi kehidupan, di dalam menjalani sebuah pekerjaan yang dimana tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Namun di satu sisi di sini seorang libra tidak akan memperlihatkan kelelahannya ataupun penurunan kesehatan di depan keluarga ataupun orang-orang tercintanya. Dan untuk support energinya adalah kenaik op One Secara umum kenaik op One itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun seseorang yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan penurunan kesehatan yang dimana di sini seorang libra kelelahan di dalam mengarungi kehidupan dan di sini seorang pasangan sahabat ataupun kerabat seorang Libra akan mendukung serta mensupport seorang Libra untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan di sini seorang pasangan akan selalu mendoakan seorang Libra agar lebih bagus lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah destar secara umum Destar itu diartikan impian harapan dan cita-cita. Jadi, jika kartu Destar kita gabungkan dengan kesehatan seorang Libra, di sini menggambarkan impian harapan dari seorang Libra untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus akan berdampak negatif kepada kesehatan, yang dimana di sini dukung dan didukung oleh seorang pasangan juga sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah... Trio Pontakel, ataupun 3 poin. Secara umum, trio Kontagel itu diartikan stabil sudah terjadi, kestabilan sudah didapatkan sehingga di sini menunjukkan ataupun memperlihatkan kepada orang lain dengan tujuan membuktikan bahwasanya keuangan sedang meningkat. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang libra di bulan Februari tahun 2021 keuangannya mengalami peningkatan yang dimana di sini dikategorikan seorang libra ingin memperlihatkan dan menunjukkan kepada orang lain bahwasanya keuangannya sedang meningkat di dalam kategori ini seorang libra tidak bermaksud untuk memamerkan namun di satu sisi di sini seorang libra hanya bertujuan untuk membantu orang lain. Yang dimana juga dikategorikan bahwasannya seorang Libra mendapatkan keuangan yang meningkat Dan di disini juga dikategorikan bahwasannya seorang Libra akan berbagi kisah kepada orang lain Dan memberikan solusi kepada orang lain untuk meningkatkan keuangan di bulan Februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik of Pentacle Secara umum Kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan peningkatan keuangan, yang di mana di sini didukung dan didoakan oleh seorang pasangan, sahabat, ataupun orang-orang yang dibantu seorang Libra di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini mengakibatkan pintu rezeki seorang Libra akan semakin terbuka. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Libra, di sini menggambarkan. Impian, harapan, dan cita-cita seorang Libra untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus, lebih meningkat di bulan Februari akan bisa ia wujudkan dengan didukung, membantu orang lain, dan disinilah pintu rezekinya akan terbuka dan didoakan oleh orang-orang yang Libra bantu di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk kartu kerjaan seorang Libra adalah 3 of one ataupun tiga tongkat. Secara umum, 3 of 1 itu diartikan belajar melepaskan karena di sini tidak bisa melakukan sekaligus, dan di sini juga bisa dikategorikan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana berdampak positif kepada keuangan finansial dan kehidupan. Dan di sini menggambarkan untuk karya pekerjaan seorang Libra di bulan Februari tahun 2021 ada dua prediksi. Yang pertama di sini seorang Libra dihadapkan dengan beberapa pekerjaan yang diharuskan di sini seorang Libra harus memilih satu pekerjaan yang akan berdampak positif kepada keuangan dan kehidupannya. Dan disini juga bisa dikategorikan bahwasanya seorang Libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak yang dimana sini berdampak positif kepada keuangan finansial serta kehidupan Libra sendiri. Dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Libra akan membuka usaha yang dimana usaha tersebut adalah usaha sampingan yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords. Secara mungkin Queen of Soul, itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang libra dihadapkan dengan pilihan pekerjaan di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini sangat berpengaruh kepada kehidupan dan di sini seorang libra akan membuka usaha dan di sini juga digambarkan bahwa seorang libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bagus di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini libra dapatkan berkat doa dari seorang pasangan doa dari seorang ibu ataupun doa dari orang-orang sekitar Libra sendiri dan jika kartu start kita gabungkan dengan kartu KF pekerjaan seorang Libra di disini menggambarkan impian dan harapan cita-cita seorang Libra untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus keuangan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 akan bisa ia wujudkan dengan dukungan dan doa dari seorang pasangan serta doa dari seorang ibu yang dimana di sini seorang Libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan di bulan Februari tahun 2021 dan untuk kartu buah asmaranya adalah 8 cup ataupun delapan piala. Secara umum 8 cup itu diartikan melangkah ke dalam diri sendiri, temukan jawaban dalam diri sendiri, kebahagiaan tidak akan selalu kelihatan nyata. Dan di sini menggambarkan seorang Libra akan menemukan jawaban atas Masalah serta akan menemukan solusi atas masalah hubungan asmaranya yang di mana di sini juga dikategorikan bahwasanya seorang Libra mampu menyelesaikan masalah asmara tanpa bantuan orang lain dan di sini disarankan kepada seorang Libra temukan jawaban di dalam diri sendiri tanpa mengharapkan serta meminta pendapat dari orang lain. Dan di sini diprediksikan juga bahwasanya seorang dewa akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak kelihatan nyata, ataupun yang bisa dikategorikan kebahagiaan sesaat. Yang dimana di sini seorang pasangan akan memberikan kejutan yang bisa menyenangkan hati seorang dewa di bulan Februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara mungkin, of one itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan disini menggambarkan seorang libra disarankan menemukan jawaban di dalam diri sendiri tanpa minta bantuan pendapat orang lain untuk menyelesaikan masalah hubungan asmaranya yang dimana disini terjadi miskomunikasi dengan seorang pasangan. Dan di prediksi yang kedua juga di disini digambarkan seorang libra akan mendapatkan kejutan dari orang-orang terdekat orang yang ia sayang terutama dari pasangannya yang dimana disini disimbolkan dengan queen of one yang mengartikan seorang pasangan. Dan jika kartu destan kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Libra di bulan Februari tahun 2021 di sini menggambarkan bahwasanya hubungan asmaranya akan ia dapatkan hubungan asmara yang harmonis yang bahagia akan di dimana di sini seorang Libra menemukan jawaban dan mendapatkan kejutan serta mendapatkan respon yang positif dari seorang pasangan Libra sendiri di bulan Februari tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang libra di bulan Februari itu berada di angka 6, 63, 33, 38, dan 89. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan libra di bulan Februari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.